hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku uji dan di video kali ini seperti yang ada di judul coba bakal kasih tahu kalian gimana sih cara mengkonsumsi kurma muda untuk pro meal, supaya lebih efektif kayak gitu so buat kalian yang baru ketemu sama channel YouTube ini jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk sharing ke kalian tentang seputar program kehamilan ataupun info-info yang wajib kita ketahui tentang program kehamilan Tuh, dukung channel ini gampang banget Kalian tinggal klik tombol lonceng Yang ada di bawah Supaya kalian lebih tahu Kapan aku upload video terbaru Terus subscribe juga channel youtube ini Supaya semakin berkembang Supaya aku semakin semangat Bahwa kalian itu mendukung aku Untuk membuat konten yang menarik Tentang program kehamilan Kayak gitu So buat kalian baru aja ketemu sama channel YouTube ini dan di channel YouTube ini coba bakal ngebahas tentang seputar program kehamilan manfaat manfaatnya terus juga info-info yang wajib kalian ketahui selama ngejarin program kehamilan dan info ini tuh juga aku juga butuh banget untuk info ini jadi aku berinisiatif untuk sharing ke bunda-bunda yang sedang ngejalin program kehamilan juga. So langsung aja ke video yang bakal coba bahas next ke video. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan buah kurma ini yang berasal dari Timur Tengah. Nah, buah ini itu teman-teman sebenarnya identik banget dengan bulan Ramadan ya. Pas bulan Ramadan baru kita konsumsi. Tapi bahwa uh, kalian wajib tahu banget kalau buah kurma itu bagus banget untuk program kehamilan nggak yang cuman mat, nggak matangnya doang yang mudanya juga sangat bermanfaat untuk program kehamilan. kalau menurut dokter Jaidul Akbar kalau konsumsi kurma untuk program kehamilan itu dikonsumsi satu hari itu dua biji ya teman-teman. tapi kalau untuk kurma muda, nah Uci bakal kasih tahu gimana cara pengolahannya supaya lebih efektif dan sar-saribuahnya itu bekerja dengan baik ketika kita ngajarin program kehamilan dan bisa membantu untuk kesuburan kayak gitu. Sini ada salah satu studi uci bakal bacain buat kalian ya teman-teman bahwa buah kurma itu mempunyai vitamin A yang bagus banget untuk mata jadi uh, sebenarnya manfaat kurma itu lebih dari itu ya teman-teman bisa untuk program kehamilan nah di sini uci bakal bacain kurma itu sebetulnya memiliki manfaat yang baik banget untuk tubuh yang pertama adalah khususnya untuk kurma muda nah untuk kurma ini sendiri bisa membantu mencegah kanker menjaga kesehatan kulit hingga baik untuk kesehatan mata karena di dalamnya itu mengandung vitamin A. Nah, langsung aja kita bahas gimana sih cara agar lebih efektif dikonsumsi untuk yang sedang menjalani program kehamilan. Untuk konsumsi dari kurma muda ini yaitu yang pertama adalah langsung kalian makan saya kalian itu nggak mau ribet gitu kan ya di sini kalian bisa langsung konsumsi kurma mudanya sebanyak 3 uh, biji dalam satu hari atau 3 kali satu ya bunda-bunda pagi siang malam kayak gitu kalian makan langsung aja habis dicuci kalian langsung nikmatin tuh buah kurma mudanya untuk makan kurma ini sendiri itu tuh rutin ya teman-teman setiap hari nggak ada efek sampingnya kalau misalnya kalian konsumsi setiap hari itu bagus banget untuk kesuburan juga tapi kalau misalnya kalian itu malam ini misalnya melakukan hubungan seksual ataupun kapanlah ya kalian melakukan hubungan seksual nah kalian bisa tambah tiga butir uh, kurma muda lagi kayak gitu jadi totalnya itu 6 ya 6 kali 1 ya bunda-bunda 6 kali 1 1 jam setelah berhubungan badan kalian bisa konsumsi kurma mudanya kayak gitu nah supaya apa demikian supaya lebih optimal kerja dari mengkonsumsi kerja dari buah kurma muda ini kayak gitu Wah adalah menyeduh kurma untuk cara yang kedua ini, buat mama-mama yang gak suka sama tekstur dari kurma, nah kalian bisa rebus 3 biji kurma muda ini ke dalam air hangat, kalian didihkan, terus kalian bisa konsumsi ketika akhirnya itu sudah dingin, dan usahain pakai api yang kecil ya, Bunda, supaya sari-sari dari kurma itu enggak hilang kayak gitu. Juga ada studi bahwa um, Momi bisa menambahkan madu murni sama perasan lemon, jadi biar rasanya itu lebih enak gitu, jadi kalian bisa konsumsi itu secara rutin setiap hari setelah itu kalian langsung minum aja, pasti enak banget ya teman-teman rasanya yang ketiga yaitu tumbuk hingga halus, Mungkin untuk yang ini lebih ribet lagi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, sesuai selera kalian mau konsumsinya seperti apa misalkan buku yang uji baca ini kalian bisa tumbuk hingga halus buah kurmanya itu tuh terserah mau berapa biji kayak gitu terus kalian tumbuk sampai teksturnya itu benar-benar halus nanti itu bisa kalian tambahkan kuning telur telur ayam kampung ya teman-teman dan susu lalu aduk hingga rata dan setelah itu kalian bisa konsumsi secara rutin setiap hari atau pagi dan sore aja kayak gitu jadi minumnya itu dua kali satu ya untuk yang ini pada pagi hari dan sore hari Kayak gitu Untuk yang keempat ini yaitu campurkan kurma muda dengan jus Nah ini itu buat temen-temen yang emang bener-bener gak suka sama rasanya buah kurma Kayak gitu Jadi kalian bisa kombinasiin sama buah-buah yang lain Jadi kalau misalnya kalian lagi blender nih Pengen ngeblender jus atau sebagainya Kalian bisa campurkan kurma ke dalam campuran jus kalian itu lebih enaknya itu kalau misalnya untuk menghilangkan rasa dari kepekatan si kurma kalian bisa campur dengan blenderan buah-buahan jus-jusan yang bakal kalian minum itu dengan kurma, beberapa kurma, terus kalian tambahin madu, pasti enak banget kayak gitu, jadi insya Allah rasanya bakal nggak terasa deh di lidah tapi ini tuh buat hanya buat kalian yang pengen varian rasanya berbeda aja kayak gitu Cara yang terakhir adalah kalian bikin bubur Dimasukin ke dalam bubur Nah seperti biasa caranya itu kalian tinggal bikin bubur nasi kayak gitu Terus kurma muda yang kering kalian tumbuk menjadi kecil sehingga lebih kecil Terus kalian campur deh ke adonan bubur kalian Terus kalian bisa tambahin madu murni ke dalamnya Supaya rasanya itu lebih nikmat kayak. Dan itu aja cara-cara yang lebih efektif untuk mengkonsumsi buah kurma supaya lebih nikmat aja untuk dikonsumsi Kayak gitu, apalagi buat teman-teman yang gak suka sama rasa dari buah kurma Atau gak suka sama teksturnya kayak gitu Untuk konsumsi buah kurma ini sendiri, kalian jangan cuma ikhtiarnya dengan buah kurma ya teman-teman Kalian bisa kombinasiin sama apa aja, kayak gitu, profil apa aja Karena kurma itu akan ngefek apapun ke promil apapun kayak gitu karena kurma muda itu pure hanya buah alami aja ya. kalau misalnya pengen program kehamilan kalian enggak cuma mengandalkan buah kurma ya teman-teman kalian bisa konsumsi yang lain obat-obatan dari dokter kalau bisa dikonsumsi dengan obat-obatan buah kurma ini enggak insya Allah enggak ada efeknya apa-apa dan karena buah ini juga alami dari Arab sana dan punya kemampuan yang luar biasa untuk program kehamilan bisa meningkatkan kesuburan juga nah buat bunda-bunda bisa menikmati dengan beberapa hidangan tadi yang bisa kalian lakuin di rumah supaya lebih uh, untuk menghilangkan rasa bosan rasa dari kurma ini dan untuk informasi ini supaya kalian tahu aja kalau buat kurma itu nggak cuman untuk dikonsumsi ketika bulan Ramadan, untuk hari-hari biasanya juga nggak masalah kayak gitu dan punya manfaat yang bagus banget untuk tubuh dan gak ada salahnya kalau dikonsumsi setiap hari. dan sayangnya aku tuh pengen banget nyobain buah kurma muda, cuman gak ada di tempatku itu emang gak ada. terus kalau misalnya untuk program kehamilan atau pesan online itu tuh bisa mateng duluan kayak gitu, bukan kurma muda lagi namanya jadi kurma mateng. karena pengiriman ke tempatku itu sekitar satu minggu, jadi itu bisa menyebabkan buahnya udah mateng kali ya dan semoga si semoga ada kesempatan aku bisa nyobain juga kurma mudanya. Terus buat kalian yang lagi menjalani program kehamilan dengan kurma muda, semangat. Dan oh iya, ikhtiarnya nggak cuman dengan kurma muda ya, teman-teman, bisa dengan yang lain, bisa dengan kalian bisa uh, selingi dengan blackmores, folafit atau vitamin-vitamin lain, vitamin E dan sebagainya kayak gitu. Jadi, ya bisa kalian konsumsi dengan apa aja. Oke okay, Itu aja video aku Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang program kehamilan Dan buat aku juga Karena aku juga butuh sama informasi ini Yang aku baca, aku sharing ke kalian Semoga kalian juga paham Dan kalian juga mengerti Dengan penjelasan aku ya teman-teman Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye-bye Jangan lupa klik tombol lonceng di bawah Supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru